Fahami bahwa dunia ini, hidup di dunia ini, gampang, remeh. Tak perlu harus banyak untuk bisa hidup di permukaan bumi. Jangan Anda mengira, kalau tidak dapat se -se sebulan 5 juta, kayaknya saya nggak bisa hidup. Jangan. Jangan seperti itu. Hidup di dunia ini remeh, Pak. Kecil. Saya katakan seperti itu. Antum beli satu sisir, kalau kami menamakan sisir, pisang sisir, satu sisir. Di sini apa namanya? Sama, satu sisir pisang. Kalau antum beli satu sisir pisang, yakinlah, satu sisir pisang itu sudah bisa untuk sarapan pagi Anda sekeluarga. Untuk sarapan pagi sudah cukup, lihat remehnya kehidupan, dunia. Antum kemudian beli, ya 10 ribu, 20 ribu, beli ubi, BKU, untuk makan siang sudah cukup untuk dua hari, tiga hari, empat hari makan siang. Antum dan istri antum dan anak, -anak antum, tinggal diolahnya begini, diolahnya begini.